Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bilovers serta Lesla Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecura Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesuar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Iman akan memberikan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita, persahabat yang mana tentunya kita keunggahan di ke kabar pertama ada unga spesial dari ayah kejora yang memposting sebuah postingan foto barang sang istri tercintanya bersahabat ya masya Allah mamah terlihat sangat cantik dan ayah kejora terlihat sangat gagah dan ganteng bersahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut my istri kata ayah kejora. Soalnya tak banyak sekali respon tanggapan komentar dari para sahabat yakni dari akun instagram Leslar Lovett Anskor pada mengatakan, masya Allah bidadari surganya ayah. Dan berikutnya komentar berikan dari akun hikmah 73 Anskor Konoha mengatakan, alhamdulillah sehat selalu ya ayah dan mama. Amin. Tentunya respon yang sangat positif selalu diberikan dari fans Leslar untuk keluarga Leslar. Mudah-mudahan, tentunya semoga keluarga Terutama kedua orang tua Dari Lesti dan Seki Bilar Selalu disehatkan dan selalu bahagia Amin Ya robbal Alamin Ke kabar berikut ya, ya. Sebelumnya tentunya kita mendapatkan juga Kebahagiaan dari Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Yang mana malam hari ini Abang Bilar ada di rumah Lesti Terpantau bersahabat ya. Ada sang ayah dari Dede Alasicu Persahabat ya Kejora Tentunya terciduk. Alhamdulillah ini kebahagiaan yang kita rasakan Yang mana calon pengantin tidak ingin berjauhan persahabat ya. Doakan selalu untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan kita salvo dengan lagu yang tentunya diberi oleh Dede Lesti Ini mandi madu nih persahabat ya. Aduh cute banget, sontak banget nih fans Leslar, menuliskan sebuah kalimat caption dan yang unggahan dari HP Reketa Sultan mandi madu hobah besoknya mandi susu, canda susu wow <lacht> ini cute-cute banget dan ya kita lihat di kolom komentar ada komentar diberikan dari akun saya girl yang mengatakan kayaknya Dedek pengen cepat bulan madu tuh, ini kode keras dari Lesti untuk Rizky Bilar nih yang tentunya ingin cepat-cepat bulan madu nih, persahabat, ya doakan yang terbaik untuk lancaran rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya persahabat, kita juga mendapatkan info dari Ibu Harsiwi Ahmad di akun Instagram pribadinya Menginfokan bahwa akan hadir acara Lina Sosmed Award 2021 yang akan diadakan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 20.30. Ini bertepatan dengan hari yang dimana lesi juga akan melangsungkan acara akar pernikahan. Dan ada kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad. Sudah tahu dong, pastinya akan ada lidah sosmed World 2021. Dalam malam penghargaan nanti, akan ada beberapa nominasi dari para bintang lida yang akan masuk kategori favorit yang dipilih melalui sosmed Indosiar dan juga video.com. Jadi, jangan sampai tidak kuat. Jagoan favorit sahabat ya, acara ini pun akan dimeriahkan oleh bintang tamu. Di catat persahabat ya, yang pertama itu ada nama Lesti Kejora, Soimah King Nazar Dewi Persik, FWDah Dea 4 Wildan, Weni Happy Asmara, Betran Beto Sarwenda Abdel, dan Jarwo Kuat. Persahabat ya, di sini kita lihat nama Lesti Kejora pertama kali disebutkan. Tentu dedek Lesti akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Wow, apa mungkin tidak libur persahabat ya? Dan nama Rizky Bilar tidak ada tercantum persahabat ya. Di acara Lida Sosmed Award, kita lihat persahabat ya di sini. Ada host favorit kita semua, Abiranzi, Gilang, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Jirayut, dan Lidarara. Itulah host yang akan mengisi acara tersebut. Nah, bariski Bilar tidak tercantum, apa mungkin? Tentunya, Lesi dan Bilar beda acara persahabat ya. Aduh, ini tentunya sontak banyak sekali komentar dari sahabat Leslar juga. Salah satunya dari akun oseng kangkungnya Lesti mengatakan, mohon maaf bu, apa oseng nggak ngamuk ditinggalin istrinya kerja di hari pernikahannya, padahal baru beres akad, bu persahabatnya. Selesai akad Lesti akan tampil di nosiar, tapi tidak ditemani oleh Rizky Billar. Masya Allah. Kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan persahabatnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita berikutnya kita juga mendapatkan informasi persahabat ya di vlognya Isda yang mana ada sasa anak dari mamah Isda Lia menyampaikan bahwa tentunya semua tempat untuk acara bridal shower Les di Bilar itu sudah disediakan oleh sang calon suami Lesi ya yakni Abang Bilar Masya Allah persahabatnya ternyata yang menyediakan tempat buat bridal Shower itu adalah calon suami dedek lesi Kejora unggahan tersebut pun diripos oleh akun sendal putih anuskor bilar kalimat caption juga dituliskan ternyata yang nyadain tempat buat bridal Shower juga calon suami biar dedek bisa kumpul sama sahabat-sahabatnya dengan nyaman so sweet bener sih mereka ini masya Allah para sahabat ya ini tentunya romantis dari riski bilar sudah menyiapkan semuanya untuk acara Lesti kejara dan dan untuk berikutnya persahabat, ya ada kabar terbaru soal PPKM nih yang diunggah oleh akun polisi Leslar. Di sini tentu PPKM diperpanjang kembali selama 7 hari sampai tanggal 23 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Pak Menteri. persahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan Akad nikah Lesti dan Rizky bila masih berjalan dengan lancar dan kita doakan yang terbaik saja sahabat. Ya, apa mungkin juga yang mana hari Kamis di acara akan Lesi Kejora tampil di acara sosmed Apa mungkin tentunya pernikahan di Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja Agar nikah Lesti dan Rizky Bilar tetap berjalan Dan tentunya yang penting kita selalu support, dukung untuk Lesti dan Rizky Bilar Doakan yang terbaik kalau oh, sahabat ya Tentunya kita tunggu saja informasi dan kejutan barunya Tetap ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menyucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.